ya karya pak novel syarat hidup nomor satu ojo mikir selesai syarat hidup nomor satu ojo mikir nanya-nanya pernah puyeng ngadepi kehidupan pernah atau berapa kali atau bahkan sering gitu kan ya puyeng itu gara-gara apa mikir, berarti kan mikir salah tuh. karena mikir jadi puyeng Betul, coba jenengan makannya kan makanan yang sehat, tuh bersih ya, daging macam-macam makan. Jadi penyakit enggak jadi penyakit kebanyakan. Jadi penyakit orang gila, makannya makanan kotor, sakit atau sehat. Sehat, kenapa orang gila enggak mikir? Betul kan? Tapi kalau kita mikir, tanya sama polisi, kasus kecelakaan di jalanan itu akibat orang gila atau orang yang mikir. Mikir, kalau anda ngebut, anda tidak mikir, mesti selamat. Tapi ngebut mikir ragu-ragu nabrak. Ragu-ragu nabrak. Makanya orang gila nyebrang itu hampir nggak pernah ketabrak. Orang waras nyebrang banyak yang ketabrak. Kenapa orang gila nyebrang nggak pakai mikir? mau nyebrang, nyebrang saja. Gila. Hasilnya, subhanallah, yang lain ngerem, yang lain menghindar, dia selang, dia selamat. Karena dia nggak mikir. Nah, kenapa orang gila taat aturan Allah? hidup jangan mi? mikir. Kenapa jangan mikir? Karena sudah dipikirkan oleh Allah yang Maha memikirkan. Ngapain ikut campur mi mikir? Jelas. Jadi apa ojo mikir? Lah penjabaran ojo mikir. Penjabarannya, penjabarannya. Satu, saya mau nanya, saya kesini datang sendiri atau diundang saya? Diundang, betul begitu datang ditaruh di mana di sini atau dimasukkan kamar masukkan kamar su istirahat betul kan ya disuguin kenapa disuguin karena saya diund diundang bapak ibu diundang Ini di depan diundang dikasih su suguan betul atau betul disiapkan kursi untuk duduk betul sekarang saya mau nanya yang ngundang jenengan ke muka bumi siapa yang menempatkan anda, menempatkan saya di bumi ini siapa? siapa yang nempatkan? nah kalau kita di sini aja dimuliakan sama yang ngundang betul kan? Lain nah, yang ngundang kita siapa? nanya, yang ngundang kita siapa di muka bumi? yang meniupkan ruh itu di muka bumi ini jadi manusia siapa? yang datangkan kita ke muka bumi siapa? kira-kira nah, Allah jamin gak kehidupan kita di muka bumi? lah kenapa anda masih mikir dan ragu, kurang ajar kan wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha nyatanya banyak yang susah, gara-gara dia menyalai aturan, mikir gak boleh mikir, jalan aja hidup ini, jangan dipikir contoh-contoh, contoh ya, contoh sederhana Allah udah nyiapkan semuanya ya kita gak usah mi mikir kalau kita mikir jadinya enggak bagus, begini loh ya misal saya ya, saya datang gini nah habib ini ada tempat istilahnya enggak habib tempatnya royal enggak, zendak tempatnya kira-kira gawa ada enggak, kopi ada enggak, teh ada enggak habib kira-kira gimana, saya nanti kalau oh, pengen teh bisa, dapat enggak saya ngomong gitu terus, habibnya nyaman enggak enggak nyaman, dianggap saya ini orang yang bener atau enggak bener nih enggak bener karena meragukan yang ngundang, betul kan ya kalau bahasa lain, bahasa jawa, kalimat cetok, kurang ajar kan begitu ya gak tau di, diri, itu baru kepada beliau lah kepada Allah Ta'ala Gusti ya Allah, pripon ya Allah ini besok mau makan apa ya Allah ya ini gimana ya Allah, bayar SPP gimana ya Allah nih ini nanti urusannya gimana ya Allah ya kan aku udah bilang Wa ma min fil ardi illa udah aku jamin dan aku umumkan ngapain kamu meragukan aku masih ragu, ya silahkan mumet akhirnya Allah marah Kau usah kai kopi, gak usah kai teh Mikir, Dewi paham, paham enggak? Jangan mee. mikir. Yang kedua, masalah itu tidak ada. Jadi, kalau orang hidup ngeluhkan masalah terus, berarti orang itu mati, enggak hidup. Masalah itu tidak pernah ha? ada, tidak ada masalah. PIP nyatanya ada masalah, enggak ada. Contoh, ada orang punya utang, masalah enggak. Masalah, kalau nggak bisa bayar, betul kan? Kalau bisa bayar, jadi masalah. Enggak ada orang jatuh masalah Anda, masalah. Tapi kalau bisa bangun, nggak jadi masalah. Setiap masalah, kalau ada solusi, namanya bukan masalah. Betul kan? Nah, hebatnya Allah tuh Allah kasih masalah, nggak pernah nggak ada solusi. Masalah selalu udah ada solusi di dalamnya. Fa inna maal usri Yusron, inna maal usri Yusro. Setiap masalah itu ada solu solusi dan hebatnya bukan cuma itu, masalah plus solusi plus rezeki. Jadi kalau datang masalah itu selalu ada rezeki di dalamnya. Bingung? Loh, saya nggak asal ngomong ini. Jadi nanti mulai nanti kalau kepleset bilang alhamdulillah rezeki mau datang. Ya. Kalilunya mana? min la Masalah. Allah beri solusi untuk masalahnya. Wayarzukhu dan Allah memberinya rezeki dari arah yang nggak pernah bisa dia pikir. Allah aja udah ngasih tahu rezekimu tuh nggak bisa kamu pikir. Kok kita nggak ya mikir? Kan ya aturan Allah. Paham ya? jadi ada masalah, ada solusi, ada rezeki satu pak, satu paket syaratnya cuman satu awal tadi jangan mikir, tapi ngapain? mikir <tik> tidak usah mikir, salat- salat baca Al-Quran, baca Al-Quran cari ilmu, cari ilmu senengkan orang tua, senengkan orang tua senengkan anak, senengkan anak senengkan pasangan hidup, senengkan pasangan hidup Silaturahim, silaturahim. Waktu ke pasar, ya ke pasar. Kerja, ya kerja. Jalannya aja aturannya Allah. gak usah mikir. Nanti sistemnya Allah yang akan kerja, selesai masalah. Nah kita kan gak takwanya hilang, mikir masalah, mumetoh. Silahkan puyeng, silahkan pu, pusing. Saya mau nanya, ini ilmu yang terakhir ini murah atau mahal? Murah, mau gak bayar gratis kok ya? gak bayar gerah, gratis ya, jadi gak usah dipikir dan masalah itu tidak ada mah masalah, makanya orang-orang soalnya gak pernah merasa bermasalah, apapun masalahnya nyantai aja dia kenapa? lo yang ngasih masalah Allah kok kita yang menyelesaikan, kan bodoh yang ngasih masalah siapa? Allah, masa kita yang mau nyelesaikan? bisa menyelesaikan masalah yang ngasih Allah baru masalah yang ngasih orang yang agak kuat aja kita bingung, gitu kan ya nah kalau masalah yang ngasih Allah bisa kita nyelesaikan gak bisa, ya biar Allah yang nyelesaikan biar Allah yang nyelesaikan, sepele simple, sederhana, yang terakhir sudah satu jangan mikir yang kedua masalah itu tidak tidak ada, nah ini yang yang terakhir, bagian yang paling menyenangkan dan bagian yang paling enak, sebetulnya keburukan itu nggak ada saya gak enak semua kenapa ini buruk gak enak itu gak ada karena Allah gak akan memberikan kita keburukan dan ketidakenangan meskipun bohirnya buruk lhohirnya gitu. gak, eh, gak enak makanya dikatakan baik dan buruk itu kehendaknya Allah sedangkan Allah tidak berkehendak untuk memburu-burukan hambanya semua baik hambanya saja yang bermasalah saya kasih contoh boleh Oh. Uh, punya suami ganteng nikmat atau enggak nikmat? Nanya, punya suami ganteng nikmat atau enggak nikmat? Jawabnya lama kan? Jawabnya lama kan? Kenapa? Dalam benak seorang istri enggak ada suami ganteng kalau masih lihat kegantengan orang lain. Betul kan? Sang ganteng-gantengnya suami Anda kalau lihat saya kalah ganteng misal gitu ya ada orang itu, sung ganteng-gantengnya suami anda lihat saya kalah ganteng karena orang yang ngomong itu gantengnya luar luar biasa lah kalau hidupnya cuma lihat orang ganteng suaminya jadi jelek suaminya jadi jelek akhirnya dia pulang ke rumah ketemu orang jelek akhirnya pulang ke rumah merasa punya suami yang jelek akhirnya pulang ke rumah merasa dirinya rugi menikah dengan suami yang seperti Ya, Bu. Ya, padahal punya suami jelek itu syukurnya double. Kenapa perempuan lain gak ada yang mau? Kenapa suaminya je, jelek? Sama suami punya istri kok jelek? Jelek. Punya istri jelek? Lihat istri orang lain kok cantik? Lihat wanita lain kok cantik? Semakin lihat yang cantik-cantik yang udah nyata-nyata jelek ini semakin. Jelek, gak usah pakai lihat yang lain aja udah. Jelek, apalagi lihat yang lain. Lain jadinya jelek. Jelek, betul. Nah, ada satu aturan hidup yang kita langgar. Udah diperingatkan sama Nabi, aturan hidup. Urusan dunia ini ya, ganteng, suki melarat, sih sehat, sakit, urusannya begitu-begitu. Jangan pernah lihat yang lebih sukses, dan bahkan jangan pernah lihat orang sukses. Suruh lihat orang yang susah, itu aturannya Nabi. Lihat aja yang lebih susah, udah itu aturan Nabi kalau kita langgar aturan ketiga ini habis semua hidup kita contoh ada orang kakinya patah itu nekmat atau nggak nekmat baik atau buruk buruk kan kenapa dia lihat buruk karena dia lihat orang yang kakinya tidak patah karena dia lihat orang yang se sehat maka dia lihat yang namanya kaki patah itu bu buruk tapi coba kalau lihat orang yang punya kaki cuman separuh kakinya dia patah terus dia lihat masuk kampung kakinya orang itu hilang semua separuh kok ini dia bilang apa nih Alhamdu, Alhamdulillah kaki saya dua cuman yang satu pak patah ini satu kampung gak punya kaki Alhamdu, Alhamdulillah dia jelek ternyata ketemu orang yang enggak punya hidung Alhamdulillah saya jelek tapi wajah lang lengkap daripada yang itu tuh enggak punya hidung begitu dia lihat yang lebih jelek lihat yang lebih susah lihat yang lebih sakit maka yang dia alami itu jadinya nek nekmat makanya saya katakan buruk itu enggak ada Allah ngasih baik cara kita lihat saja yang salah cara lihatnya sah Salah, urusan dunia jangan lihat yang atas, lihat yang ba bawah. Maka senunduk terus urusan dunia ini. Ya, menundukkan pandangan itu bukan cuma menundukkan pandangan dari wanita atau dari pria, menundukkan pandangan kan dari syahwat maksudnya itu. Syahwatnya ini loh ditundukkan termasuk melihat yang lebih tundukkan lihat aja yang su susah. Hasilnya hidup akan menjadi nikmat. Ne itu ilmu urip yang saya pelajari sampai usia 41 kurang